<SILENCIO> Kartu bergambar CR7 dijual dengan harga fantastis. Siapa yang tak mengenal Cristiano Ronaldo salah satu pesepak bola paling sukses di dunia? Memulai karir profesionalnya di Sporting CP pada tahun 2002 di mana ia hanya tampil dalam 25 pertandingan dan hanya membukukan 3 gol. Namun di mata pelatih Manchester United kala itu, Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo mempunyai potensi untuk menjadi pemain hebat di kemudian hari. Dan benar saja... Berkat kegigihan dan kerja kerasnya, ia kini menjelma menjadi salah satu pemain sepak bola terhebat di dunia dengan lima kali meraih penghargaan pemain sepak bola terbaik di dunia. Label superstar kini melekat dalam dirinya. Apapun yang bersangkutan dengan Cristiano Ronaldo sudah pasti laku di pasaran. Salah satu contohnya adalah stiker foto Ronaldo yang laku dengan harga tinggi di balai lelang asal New Jersey, Amerika Serikat, Golden. Dilansir dari Goal, stiker bergambar Cristiano Ronaldo yang mengenakan kostum klub masa mudanya, Sporting CP, itu terjual dengan harga 59.000 poundsterling atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Item tersebut diproduksi oleh perusahaan legendaris asal Italia Panini pada 2002-2003 dengan jumlah terbatas. Kartu Panini tersebut telah disimpan dalam kondisi baik sejak diluncurkan pada musim 2002-2003. Dalam kartu itu, menggambarkan Cristiano Ronaldo muda menjelang debutnya bersama Timnas Portugal. Dari 200 kartu yang tersisa, hanya 20 yang berada dalam kondisi mulus. Originalitas dan eksklusivitas kartu tersebut membuat para kolektor di Bursa Amerika Serikat rela merogoh kocek sampai 1,1 miliar rupiah. Kelangkaan kartu inilah yang dianggap telah mendorong nilainya hingga ke angka yang menakjubkan. Tahun lalu, kartu ini hanya bernilai 77,9 juta rupiah saja, tulisan Sport dalam laporannya. Berbicara tentang penjualan kartu langkapan ini Cristiano Ronaldo ini, Jamie Salt selaku direktur Golden Auction menyatakan kartu tersebut merupakan barang yang layak dikoleksi, mengingat CR7 hampir mencapai puncak karirnya di usia ke-37 tahun. Kartu ini menampilkan salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Dalam kartu perdagangan berlisensi resmi, karir awal pemain di industri dikenal sebagai kartu pemula sejati. Itu adalah bagian dari satu aset yang diproduksi secara eksklusif di Italia untuk pasar Portugal saja, ucapnya. Ia pun mengungkapkan tidak banyak kartu yang masih bagus kondisinya, apalagi usia kartu tersebut telah mencapai dua dekade. Tidak banyak contoh kartu yang bertahan selama bertahun-tahun, dengan banyak orang membuang atau membakarnya dan bahkan lebih sedikit salinan yang akan bertahan dalam kondisi orisinil. Selain kartu lengkap tersebut, kartu Panini edisi Cristiano Ronaldo periode kedua bergabung dengan Manchester United itu juga tersedia. Dengan harga yang lebih fantastis, yakni seharga 12 juta pounds atau sekitar 233 miliar rupiah. Sekadar informasi, kartu Panini ini ada sejak 1961 di Modena, Italia, dibuat oleh Panini bersaudara Benito dan Giuseppe. Awalnya mereka bergerak sebagai distributor koran, lalu berkembang dengan memproduksi buku, komik, majalah, stiker, hingga trading card.